Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di video kali ini saya ingin mencoba berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman buat teman-teman yang uh, mencoba mencari tahu Mencoba menghitung berapa minimal budget yang dibutuhkan Apabila kita membuka sebuah kompleksi Yang pertama dibutuhkan untuk uh, membuka sebuah kompleksi yaitu yang adalah 4, empat. minimal 4, empat. 3x4 atau 3x16 seterusnya, itu apabila kita buka 3x4 bisa masuk 4 mesin, 4 mesin itu apa saja, yang pertama adalah mesin jahit, yang kedua mesin 12 yang ketiga kita membutuhkan mesin potong atau mesin uh, mesin cutting mesin jahit mesin jahit uh, seharga 3 juta ini mereknya merek seperti ini yang kedua dibutuhkan uh, mesin obras mesin obras seperti ini yang ketiga dibut mesin potong mesin cutting nah, itu ada dua macam apabila uh, skalanya masih kecil pembelian bahannya masih satu lho kalau dan potong bahan itu cukup dengan mesin potong seperti ini kalau pemotongan bahan sudah banyak bisa menggunakan mesin yang ini berapa harga mesin jahit apabila mesin jahit yang seperti ini Satunya harga 3 juta Jika dihitung membutuhkan tiga mesin Minimal tiga mesin Itu total menjadi 9 juta Ditambah mesin gobra Satu melek seperti ini Yaitu harganya 4 juta rupiah Kalau mesin potong yang ini Harganya 900.000 ribu tapi kalau mesin potong yang seperti ini, itu harganya jutaan ratus ribu. Oke, itulah alat-alat yang dibutuhkan untuk uh, buka konveksi. Yang pertama, mesin jahit, mesin obras, mesin potong. Perbandingan mesin obras, obras itu dibutuhkan ketika ada mesin jahit. Oke, okay? satu mesin obras dibutuhkan tiga mesin jahit. Jadi kalau bertambah mesin jahit, katakanlah pertama mesin menjadi 6, dibutuhkan mesin obras menjadi dua seperti itu. Itu pun tergantung kebutuhan, ada yang uh, minim sekali obras bisa uh, 10 banding 2, tapi kalau yang uh, lebih kebanyakan membutuhkan mesin obras itu minimal satu banding 3. Seperti itu Oke, singkat saja video dari saya Untuk alat-alat mesin Untuk alat, alat Konveksi Minimal budget yang dibutuhkan 9 juta Nama urat petak 13 juta Nama mesinnya di minim akan Jadi uh, 13.900.000 13.900.000 Sudah cukup Mengungkap ke pesi kalau tempatnya sudah ada, oke cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.